senapan jenis AK-47 merupakan senjata serbu paling efektif dan mematikan yang digunakan hingga saat ini senjata tersebut disinyalir digunakan seluruh anggota KKB untuk membantai empat prajurit TNI beberapa waktu lalu empat prajurit TNI tersebut gugur saat kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Nuga, Papua, dalam operasi pencarian pilot susi air Philip Mehtrends. Senapan ini adalah hasil rancangan Mikhail Kalasnikov seorang letnan jenderal sekaligus ahli perancang senjata terkenal asal Rusia. AK-47 termasuk senapan serbu pertama yang diproduksi, yang menggunakan amunisi kaliber besar yakni 7,62x39mm. Selain itu, AK-47 memiliki locking locks ganda, unlocking racheway dan mekanisme pelatuk mirip M1 Garan, desain peluru serta keleluasaan jarak tersebut, membuat AK-47 punya kelebihan bisa menembak lancar walaupun komponen di dalam senjata terdapat kotoran ataupun benda asing. Berikut sepintas detail spesifikasi senjata AK-47 yang saat ini digunakan kelompok KKB Papua. Negara asal, Uni Soviet. Senjata AK-47 merupakan senjata modern karena memiliki kemampuan selektif fire atau dua mode tembakan, perancang, Mikhail Kalashnikov Dibuat pertama, 1947 Panjang, 870 mm, 34,25 inci Panjang laras, 415 mm, 16,3 inci Dimensi peluru, 7,62x39 mm Mekanisme, operasi gas, bolt berputar Rata-rata tembakan, 600 butir menit Kecepatan peluru, 710 M per detik Jarak efektif, 300 M Magazine box 30 butir, magazine box RPK 40 butir, magazine drum RPK 75 butir Bidikan besi